Wah, Mas Agung cepuk penahan nahan nekeru, Sira, Sepenting niate sing los sing yo yo ora-ora niate yo tunggu 1 2 di dorongnya Mas dong busnya ya dorong maju, nah no, aja munggah tangannya, dorong maju lurus, satu dua, cek, ah dorong, ah, nek didorong maju kan bisa loncatnya ke depan, ya. Yeah. hai dua loncat Tua... sampai ujung galuh tambahin Dewi lumayan putarannya besar besar lumayan ya yeah. oh ya kanangan gituan. langsung lurus, tapi so Satu, dua, serak. <laughs> Bohe. aduh tangan biasa nih. Ini tangan sementara so mentali adoh. So lebih kain jati ya. Nah, dorong. Ah, ngunuk bisa mentala Nah, <laughs> buat naik emang abot Powernya lumayan gak? <laughs> Satu. Dua. <serang>. <laughs> <tik> <Wah>. <tik> oh, oh, Iki Anu, di, di, kena anu ne. Oh. Balik kok? <tik> Balik sih. Balik nafasnya Balik makanya saya serius Anu nih Ngatur nafasnya juga Anu. Wui, kespen lemuanahan, botok orang, botok orang, uno mau ne. los, tapi kan awak kena. Oh, oh, <laughs> <Buna>. <laughs> <laughs> dorong tangannya, tapi maju deh lurus deh hai hai hai langsung tambah nih, ambil nafas buang sendiri halo, Oke Mbak Eva selamat malam. RD TV Darmawan. Aku loh pun suka balik tau monggo. Darmawan, Pak suka. Papa. Papa, Mas, kok. Bapak? Oh, okay. bapak, bapak, serius. Bang. Hmm? Ah. Satu dua tiga serang dorong <tuh lakuk> <tuh lakuk> <tuh lakuk> <tuh lakuk> Mas Agung pih, rasanya masa gong Ma tenang tenang no? tapi muner enggaknya no? kepala Engga. orang, orang apa apa berarti no, rasa ya Pas-pasan. Pental nasi wae, pental nasi. Mas Agung Oh, jebul sik ndang. Itu, Pak di Satu Dua <laughs> rasa nih, bih, rasa <laughs> <laughs> mo, mo. rasanya rasane rasanya kayak setrum merah mas kayak nggada dulu nggada dulu <laughs> oke sih kiri <kesikile. laughs> eh baiknya Anu ya anyaran aginasan lagi sih ya ini peserta kita yang merah ini baru ngerasain ini guys coba pisan coba didorong langsung but uncaknya gak apa langsung dorong gak apa Wush, <laughs> ini, ini, ini. Eh, ini, ini. yang baju merah ini baru ngerasain guys, tendangan <laughs> tenaga dalam ini baru ngerasain dari peserta yang baru. Jangan lupa, nyimak ya, Bos. Terima kasih, siap Muhammad Tohir. Mut malam, semuanya siap. Muhammad Tohir Channel <tuk> langsung. Pentaloe, gak bobo, gak menyerang. Pental ke C W. Gen. Kian... po oh, pental ke Padi biar power normal. siap satu dua tiga ah. oh, ini satu lawan 4 nih guys <SILENCIO> hai Ana meh meh meh jawar Ayo serang. Kejuk. Ah. Mas Agung pertama, Bro Emang. Hehehehe. atas Semburi agak nyaran, kok. Semburi agak nyaran, ya bukan kok dijek deh, ini ini ayam yang